Sekejap lagi, saya akan bawa kamu ke satu tempat Tapi jalan-jalan Sebenarnya, ini tempat kan? Lama sudah saya cari Akhirnya saya jumpa juga Ini tempat unik lah so beli santai-santai Dan dia punya view dia pun cantik Tapi mau sebelah sunrise lah, sunrise Sunrise Ah, sunrise, sunset pun cantik lah inilah tempat dia Cantik kan? Kediatnya tempat tinggalnya bulat-bulat Oke, jumpa Ceng, kok besar-besar penuh? Ini biasanya turang, aku sini? Apa pula namanya tempatnya? Nuyah Glen Nuyah Glen Nanti saya kasih itu linknya di bawah lah Saya setiap so inilah dia punya bilik-bilik belit ya Allah, dia kecil cantik tempat pemenangan Pen makan semua semua